kerja guys. <tuh luna> Mam, Alhamdulillah nah. hadir semua enak-enak ikan bakar. ya. <tuh luna> Atau relak ikan bakar ah? Ya ada dong Ini ibu-ibunya Heter bakar ikan bakar ya? Jangan lupa ya, kita strep ya Ini ciri khas dari Boryong Koki dari Boryong ini Dari cuciwon gak ada ini ya. Ini koki dari Boryong Biasa bisa ngomong tiber laut untuk pintar masaknya Geper orang beruyong. <laughs> Masih kali Aku harus balik Satu keluarga semua ya, keluarga. Ah? Kurang apa apa <laughs> <Bum masakan, abis. laughs> Ya iya, kepelungan talaka. <laughs> Eh? Tolong, tunggu ya. Ya, Oh. Bongkan menggoda. Ini Lanjut. Itu aku ya, aku pas Pasti pernah hujan, jadi kurang gitu ya. Pas hujan, jadi khawatir. Kita di beresin, jangan ngirim saja. Kita harus beresin, jadi keren. tadi kulit, tadi sajang Kita harus jadi bagian kebelakangan, bagian lagi, makaya ya? ini. Bagaimana? alumni, alumni incun ya bu? Ansan. Oh ini yang punya Ansan nih Tegu. Ini Ansan Tegu nya itu dari sana semua Bos Kalian orang apa ra nek bos saya apik kok Iya Banjiran tapi mau termasih Ini kalau Wah, untuk tetangga dulu amin tangga. tetangga Nyonya lagi apa nyonya Niko. keratakan lagi nye. naik naik cari apa ya nyonya sibuk nyonya sibuk banget Nih, jalan, nip. nyonya nyanyi aja Kukul. lah mau oh. buat... buat siapa nyonya tangga apa? Tetang, oh. Oh, Alhamdulillah walaupun hujan hajar semua ya nah, nyonya ini sepeda dadakan ya guys. Ini, ya, ini acara alumni anak Korea dulu nanti selanjutnya itu acara keluarga mm -hmm. <laughs> masih si Jimaning nih galuk rame-rame yang maning <laughs> nah, ya usah nih apak bisa, apak? Lebih double <laughs> kayaknya nah, ini jadi acara apa duluin alumni Korea dulu ya acara keluarga dulunya ukuran sudah kembali lagi ke tanah air Selamat. ini mengenang memori dulunya di sana kita bersama-sama di oh, ya? sini juga kita kumpul lagi sampai ya Eh, iya. mengenang hmm. memori Tanggung, 5 menit maning loh eh jangan dimana ya loh Terus menit loh <laughs>